Setelah tim penelusuran kehilangan kontak visual, Foundation setelah menerima laporan terkonfirmasinya keberadaan anomali dan kemungkinan keterlibatan pengurus mall tersebut, segera melakukan upaya pengontakan dengan pengurus mall tersebut. Setelah beberapa saat panggilan telepon tidak mendapat respon, Foundation bersiap mengirim lebih banyak bantuan personel. Tapi, sekitar 30 menit setelah tim penelusuran hilang kontak, Foundation akhirnya mendapat telepon dari Pak Darmono, pengurus mall tersebut. Selamat malam, dengan Pak Darmono, benar? Iya pak, tempat kerja bapak tadi nelpon ya. Pak Darmono, perlu saya beritahu kepada bapak bahwa kami mengirimkan beberapa orang untuk mengecek ulang mall tersebut dan kecurigaan kami terbukti benar. Kami menemukan bahwa ada sekumpulan makhluk tak teridentifikasi yang menempati lantai tiga mall tersebut. Kami juga mendapati bahwa bapak dan beberapa orang tengah menahan personel kami. Kami meminta penjelasan mengenai seluruh situasi ini. Terutama mengenai makhluk dan keadaan personel kami. Oh, orang-orang bapak baik-baik saja kok. Kami telah mencoba untuk mengobati mereka. Tapi saya rasa lebih baik menceritakan semuanya secara langsung daripada lewat telepon. Gak enak rasanya. Kami ingin tersambung dengan personel kami dulu. Oh, oke-oke. Okay, okay. Sebentar. Suara berisik terdengar beberapa saat sebelum suara A1, ketua tim, terdengar. Halo, siapa ini? Harvey, ketua tim. Bisa jelaskan apa yang terjadi? Ah, uh, cukup rumit jika dijelaskan secara rinci. Jujur saja, kami diserang oleh sekumpulan makhluk yang menurut pemilik goblin di film. Kemudian orang-orang ini datang dan menyelamatkan kami. Rupanya mereka termasuk Pak Darmono ini yang mengurus makhluk-makhluk ini. Mereka menanyai macam-macam dan kurasa Pak Darmono ini ingin mendiskusikannya lebih lanjut. Oke, okay. berikan teleponnya lagi kepada Darmono. Ya, gimana Pak? Ini saya lagi mengembalikan perlengkapan anak buah bapak. Baiklah, saya akan meminta izin untuk ke sana. Seluruh tim penelusuran kembali dengan selamat, meskipun mereka menderita luka memar dan cakar dari koloni scp 014 id Dokter Herman Puspito dikirim ke mall tersebut untuk berbicara dengan pengurus mall dengan dikawal oleh beberapa penjaga. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber Pak Darmono. Pengurus mall tersebut dan berikut adalah wawancaranya. Rekaman dimulai dengan Dr. Herman dan Darmono Duduk di depan meja yang sengaja diletakkan di tengah lantai dasar Sekumpulan ke 14 ID serta beberapa orang yang merupakan pegawai mall tersebut Bisa terlihat bergelombol di latar belakang Memandangi personel Baiklah, saya mulai wawancaranya ini Bisa bapak sebutkan nama bapak untuk kepentingan dokumentasi Nama saya Darmono Sudah mengurus mall ini sejak tahun 2000 Baiklah Kurasa kita bisa mulai dari makhluk-makhluk ini. Apa yang Bapak ketahui mengenai mereka? Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Kami memanggilnya tetua putih. Dulu panggil sesepuh. Pernah juga dipanggil warik putih. Ya, macam-macam lah. Saya mendengar ini dari pengurus terdahulu sih, senior saya. Kabarnya, sekumpulan makhluk putih pucat ini sudah ah. ada. Bahkan sebelum mal ini ada. Jika bapak tidak tahu, dulunya di sini itu hutan lebat, sampai proyek pembangunan mall menentukan bahwa ini lokasi yang bagus. Saya memang kurang tahu mengenai pembangunan mall ini. Bisa disebutkan kapan mall ini mulai dibangun untuk rekaman? Tahun 1900. Saya juga tidak tahu mengenai apakah para pekerja bangunan tahu mengenai mereka. Juga kapan tepatnya makhluk-makhluk ini mulai menepati lantai bawah tempat itu memang dikhususkan untuk penyimpanan barang dan kelistrikan, tetapi mesti sepi, seharusnya ada yang menyadari makhluk-makhluk ini ada kan? Hmm, mengenai itu, seingat Bapak, kapan pihak mall mulai menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini? Seingat saya, rasanya sejak 1980-an cerita antar pengurus mall dari satu generasi ke generasi lain, menurut saya Lumayan lama ya? Dan kapan Bapak mengetahui mengenai keberadaan makhluk ini? Tahun 2000 Pas saya awal-awal jadi pengurus. Awalnya saya juga kaget mengetahui ini. Saking takutnya, saya pengen jadi berhenti kerja di sini. Tapi ya, mau kerja di mana juga? Saya gajinya gede. Kelihatannya bapak tenang-tenang saja. Sekarang membicarakan mereka, apa mereka memang liar atau bisa dijinakan? Oh, mereka bisa diakrabkan. Bisa dibilang, saya lumayan mengenal mereka sekarang. Saya sebentar, Pak Darmono berdiri dari kursinya dan berjalan menunjuk kerumunan SCP-014-ID. Dia menarik salah satu tangan SCP-014-ID yang memakai kopiah di kepalanya. Ia terlihat mulai mengerang, dan mencoba menjauh dengan menarik tangannya begitu mendekati meja wawancara. Nah, yang ini bisa dianggap pemimpin dari makhluk-makhluk ini. Mereka pada ngikutin jika dia kayak nyuruh sesuatu gitu. Kami memanggilnya Pak Haji. Tunggu. Hah? Iya. Tapi bagaimana? Ya... Awalnya, yang jadi Pak Haji bukan dia Tapi dia berhasil ngalahin pemakai kopiah sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu Makanya kami memanggil dia Pak Haji sekarang Bukan Maksud saya kenapa dia dipanggil ya, cuma panggilan saja Kan biasanya yang namanya Pak Haji selalu dihormati oleh penduduk kampung, kan? Tapi uh, ya, ya sudah Yang penting kami akan ingat dia sebagai pemimpin koloni Dan adanya semacam simbol kepemimpinan Meski kurasa menulis kopiah sebagai makota akan aneh tetapi saya heran, kenapa mereka menyerang personel kami? Oh memang sih, jika mereka nggak kenal, mereka biasanya sih lari. Tapi biasanya antara mereka merasa terancam atau lapar berat, mereka bisa menyerang orang gitu. Lapar? Biasanya mereka makan apa? Dulu waktu masih ramai, mereka kami biarkan berkeliaran di seluruh lantai buat cari makan pas malam. Mereka makan sampah pengunjung biasanya. Tentu kami pastikan mereka tidak mengobrak abrik kios orang, tapi sekarang mah udah sepi. Seringnya mereka makan tikus doang. Pernah sekali mereka banyak yang kelaparan. Kami belikan daging buat mereka. Biasanya pas saat itu kami mukulin pentungan supaya mereka berkumpul. Itu menjelaskan satu hal di video penelusuran sebelumnya. Hmm, kalau dipikirkan bapak kelihatannya lumayan peduli dengan mereka. Saya asumsikan bapak dan, dan pegawai mau lainnya yang berinisiatif merawat mereka, ya awalnya ini memang kerja pengurus mall siapapun itu dulunya lantai bawah dikunci dan nggak boleh dibuka cukup lempar daging ayam doang lalu tutup lagi pintunya kalau ada masalah listrik atau apa orang lain padahal nggak mau perbaiki tapi sekarang saya rasa kami cukup akrab dengan mereka sehingga mereka dibolehkan keluar untuk waktu malam kenapa dulu tidak mencoba untuk mengusir mereka atau menelpon pihak berwajib nah pengurus mall ini dulu pada tahun 1950 an pernah mencobanya Namun ini makhluk gak mau pergi dari lantai bawah Kabarnya dulu sampai ada korban jiwa sih Jadi anggap aja kami sudah mengusirnya. Lagi pula mereka kebanyakan militiam di lantai bawah juga Untuk bagian pihak berwajibnya Pengurus terdahulu takutnya mall ini bisa ditutup karena keberadaan mereka Makanya ini jadi rahasia Jadi begitu Saya punya satu usulan Kami berasal dari suatu organisasi yang dapat menolong Anda merawat makhluk-makhluk ini kami pastikan mereka dapat hidup dengan nyaman, dan kami telah untuk merawat makhluk seperti mereka. Tapi kami perlu memindahkan mereka ke fasilitas kami. Bisa saja, tapi suatu saat nanti. Maaf, mall ini rencananya mau ditutup juga. Setidaknya biarkan kami yang merawat mereka untuk saat ini. Kami sudah lama bersama mereka. Saya harap bapak bisa memakluminya. Akan saya diskusikan dengan pimpinan saya. Pihak mall, diperbolehkan mengurus SCP-014ID sampai mereka menyerahkan kepemilikan scp 14 id kepada SCP Foundation. Pihakmu juga bersedia bekerja sama dengan pihak Foundation dalam urusan penelitian lebih lanjut terhadap koloni SCP-014ID. Pemberian klasifikasi kepada SCP-14 ID telah menjadi perdebatan oleh pihak, oleh peneliti foundation. Pihak yang setuju akan klasifikasi menginginkan klasifikasi tidak berubah, sedangkan pihak yang tidak setuju menginginkan SCP-14 ID diklasifikasikan sebagai SCP terjelaskan atau explain dan keberadaannya diumumkan secara publik. Penelitian lebih lanjut masih berlangsung.